Ini kita bikin daily vlog ya. Ya, alhamdulillah hari ini uh, hari apa nih? Hari Rabu ya. Alhamdulillah hari Rabu guys ada kabar uh, sedikit agak <laughs> ada insiden sih tadi saya jadi jatuh dan kabar baiknya alhamdulillah untuk yang dinanti nantikan uh, udah datang ya di kantor pos. Uh, desa saya terdekat Jadi ini saya akan ambil Dan mungkin Ini mungkin saya bikin vlog lah ya mungkin ya uh, Pengambilan surat cinta ya Surat cinta dari Google AdSense Jadi Wah terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang mungkin udah support selama ini Mungkin dan alhamdulillah Yang dinanti-nantikan tahap pertama udah sampai ya Alhamdulillah banget dan ini sekarang sepukul 12 ya. Ini mungkin saya langsung ke kantor pos. Nanti takutnya tutup gitu kan. Jadi kita akan lanjut di kantor pos ya guys ya. teman-teman terima kasih banyak ya udah sampai di tangan guys dan ini kantor posnya ada di desa saya sendiri oke okay. perjuangan selama ini terima kasih tuh teman-teman ya terima kasih untuk supportnya selama ini saya akan bikin uh, apa namanya karya-karya uh, yang lebih baik lagi ya teman-teman terima kasih banyak oke okay. kita akan gas lagi nih guys terima kasih banyak guys. Oke okay guys, halo assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo guys, uh, ini tadi pulang dari kantor pos ya. Ini <gifat> topi barusan aku buka tadi. <gifat> Kenapa? Kok, kok apa namanya raut mukanya beda ya? mohon <gifat> Maaf ya, sudah 9 hari ini nggak upload ya biasa. Inilah kegiatan, kegiatan apa ya? Banyak full kegiatan ya pasca mau lebaran ini mungkin ya. Next Kita akan bikin Sesuatu yang lebih Lebih apa ya Lebih wow lagi ya Dan di kesempatan video kali ini guys Mungkin teman-teman udah tahu Udah lihat di clickbait ini Alhamdulillah ya Alhamdulillah bukan teman-teman Ya eng, eng eng Apa ini guys Nah Ini guys Wih. Inilah perjuangan Selama ini guys ya <tuh> Terima kasih banyak. Maaf ya lagi lagi batuk guys. Jadi kemarin tuh sedikit cerita uh, agak habis nge sih gitu. Jadi <tuh> ya inilah ruang di balik layar ya. Ini kebetulan PC-nya lagi trouble jadi belum saya baiki. Sementara pakai laptop dulu ya. <tuh> Dan untuk ngeditnya pakai handphone sementara. Oke, okay. jadi untuk konten kali ini sih nggak apa ya, cuman nggak ngevlog ya, hmm. eh nggak ngevlog, nggak kuliner ya guys ya. Real Kalau konten hari ini kita ucapan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin udah support selama ini ya, mungkin udah support udah ya, mungkin udah mengikuti channel Bama Isah Putra dari dulu dari selama terjun di dunia YouTube ya Jadi ya saya ucapin banyak-banyak terima kasih dan mungkin langsung aja mungkin ya eh, mohon maaf lahir dan batin ya. <guluh> bahkan hampir sebentar lagi ya gimana puasa hari ini lancar kan lancar ya mudah-mudahan lancar <kuluh> dan bisa meraih kemenangan di lembaran besok ya hari apa ya hari Sabtu kalau nggak salah ya mungkin video kali ini ucapan terima kasih itu kepada teman-teman kepada subscriber ya Mohon maaf jika mungkin konten-konten Bambang Isha Putra kurang gimana kurang wah atau mungkin kurang greget kurang kurang top lah di apa di Uh, hobi teman-teman mungkin ya jadi jika teman-teman pengen komentar silahkan komentar aja ya uh, ya mungkin keadaan kayak gini lah nah, itu wifi <tuh> wifi dan ini ruangan editing biasa <tuh> ya yeah, seperti inilah guys <tuh> ruangan di balik layar Bapak isam putra channel ya nah itu dia tuh tuh, <tuh> ya yeah, mudah-mudahan kedepannya apa namanya Uh, kita akan bawa channel ini akan lebih baik lagi ya uh, ya tentunya di dunia kuliner pasti itu dan mungkin uh, jika teman-teman pengen belajar di se, apa ya mungkin belajar kreator mungkin atau belajar sharing tentang dunia berkontenan silahkan aja di ya sharing sharing nggak masalah sih sharing terus kita sama-sama belajar, gitu belajar kita sih kita nggak memperguruiin kita sama-sama belajar kita gimana ya, ya dulu sih wah perjuangan dari <laughs> subhanallah Alhamdulillah ya ini bisa dibilang THR THR Lebaran ya mungkin ya THR Lebaran dan Alhamdulillah tepat sebelum Hari Raya ya kemarin dikabarin dari kabupaten pos kabupaten bahwasanya uh, saya ke kemarin waktu hari apa itu Itu belum ada guys Oh belum ada bang Ya sabar aja dulu kan nah, Habis itu Pihak dari kurir Kurir Pos Indonesia Ngabarin bang ini ada Tadi malam tadi malam Tadi malam tuh ngabarin Bang ini paketannya udah sampai itu Alhamdulillah bang sudah mendarat di Kabupaten Merangin ya pertamanya Nah habis itu siangnya tepat jam 12 siang Itu ada dari pihak uh, pegawai Pos pos di Samarinda ya itu memberi info bahwasannya Google Adsense atau surat anda udah ada di kantor pos di kecamatan Alhamdulillah kantor posnya di satu desa di di alamat saya ya. terima kasih banyak Pak Kurir dan Pak petugas posnya ramah banget oke okay? dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu dukung ya sudah selalu dukung udah selalu support sampai di titik ini ya Oke okay guys ini mungkin uh, semangat utama mungkin ya <tuh> semangat utama yang ya yang kedepannya mungkin jangan don mungkin jangan apa ya jangan terlalu sini jangan terlalu sampai nah ini mungkin uh, hanyalah titik ya, terima kasih banyak udah didutun selama ini guys selamunya. ya ada jargon ya, jargon atau mungkin hmm, apa ya? Uh, apa sih jargon? Bukan jargon sih, kayak identitas saya ya. Uh, Salam ngunyah gitu ya, <laughs> oke. Okay, next video mungkin uh, spesial Ramadan udah ya, guys. Okay, beberapa hari itu udah bikin ya, S -s -s spesial Ramadan, dan mungkin next video kami akan bikin yang... Ayo penasaran ya, nantikan aja guys Nanti gak support dong, gak super price dong Kalau dibocorin <laughs> Oke okay guys, jadi Saya Ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Buat teman-teman, buat subscriber Buat tim Yang mungkin udah Bantu-bantu saya Dulu perjuangan gimana Dan mungkin sekarang saya Ya Bisa jalan sendiri aja, gak apa, -apa. Uh, untuk sekarang mungkin jalan sendiri dulu dan mungkin kalau misalnya kedepannya membutuhkan tim atau mungkin cari apa ya kameramen mungkin <laughs> mungkin bisa di lagi untuk teman-teman yang mungkin sekiranya ping bergabung oke okay? terima kasih banyak teman-teman enggak -teman. ada perjuangan saya enggak ada teman-teman enggak -teman Nggak pakai, nggak bakalan sampai ke titik ini ya. Alhamdulillah, <coughs> alhamdulillah. Banget. Wow, alhamdulillah banget guys! Widih, guys, alhamdulillah banget guys! Terima kasih banyak buat temen teman yang udah support udah, udah memberikan subscribe-nya selama ini ya. Terima kasih banyak, next. Pasti saya akan bikin konten-konten uh, yang kuliner dan mungkin pastinya lebih ke arah memandungnya. Insya Allah. Oke, okay, terima kasih banyak, guys. Good banyak, guys. Guys, bisa berkata-kata lagi, guys. Dan buat teman-teman yang mungkin masih berjuang. <coughs> masih merintis tetap semangat tetap semangat tetap ya perjuangan sebenarnya ya ketika ini udah datang yakin yang pertama-tama itu masih perjuangan awal guys dari seribu subscriber dan 4000 jam tayang dan ya semua udah saya lalu ngedit Terus, apa viewer penonton itu kurang? Penonton dikit, udah semua udah jelas di gimana udah dirasakan ini. Wow, <kuh> oke, okay. makasih banyak, terima kasih banyak, banyak-banyak terima kasih buat teman-teman ya. Mohon maaf ini agak ya, batuk, sedikit banget. Kemarin habis rumah meges. Oh, gak bisa bayangin apa-apa ya. Aduh, gak bisa ngapain yang ya? Mungkin kedepannya channel ini tetap menjadi channel uh, informasi, tetap pasti informasi kuliner. Pasti terus mungkin ada beberapa info kayak misalnya ada salah tuh artis, mungkin artis datang, mungkin insya Allah saya akan uh, bikin lah ya, guys. Ya, ya mungkin sedikit cuplikan. Uh, di lebaran kedua atau ketiga ini ada salah satu uh, band ternama, ya. bukan band ternama. Iya, apa artis ternama mungkin ya, depannya. yaitu adalah Farel Prayoga, guys. Widi, jadi mungkin insya Allah kalau tidak ada halangan, saya akan bikin kontennya ya. Uh, buat fan-fan Farel mungkin Tem uh, nantikan aja di channel Bambang Saputra, dan insya Allah ke channel ini akan kami kembangkan lagi dan semangat untuk berkarya lagi. Terima kasih banyak untuk teman-teman, bapak ibu guru, uides, teman-teman, bapak dosen, bapak sekolah, teman-teman keluarga dan udah membantu ke titik ini. Terima kasih banyak. Ya, perjuangan sebenarnya sudah dimulai guys. Tidak ada waktu, tidak mengonten, tidak ada alasan tidak Uyuh, mengonten ya. Oke. Okay kita akan semangat kita akan belajar terus ber belajar yang walaupun video atau mungkin konten saya tidak wah atau mungkin tidak tidak bagus ya mungkin tidak sesuai dengan keinginan teman-teman jadi mohon maaf ya kita pelan-pelan dari bawah kita pelan dari bawah terus naik-naik naik saja naik, naik. oke okay, kita perbaiki konten perbaiki konten oke okay, guys terima kasih banyak buat teman-teman oke okay, mungkin vlog daily vlog kali ini cukup ini dulu ya guys ya kita akan bikin bikin daily vlog yang lain mungkin ya mungkin seperti uh, persiapan Idul Fitri ya mungkin uh, persiapan Idul Fitri perma terus apa? waktu malam tahun ba eh, mas. waktu malam takbir ya malam takbir dan mungkin masih banyak lainnya sih dan apa episode uh, lebaran pertama mungkin bisa dibikin vlog ya oke okay. terima kasih banyak buat teman-teman ya terima kasih banyak sehat selalu dan sukses buat teman-teman tetap semangat tetap berkarya dan tetap upload ya guys jangan tidak upload oke okay. semangat semangat upload semangat monten lupakan mungkin orang-orang yang Ya mungkin akan menjatuhkan teman-teman dan mungkin atau netizen-netizen yang ya, sekiranya itu tidak, tidak. cuakin aja, cuekin aja gitu, cuekin aja guys tetap konten yang penting tetap konten yang te yang positif ya, tetap positif dan memberikan informasi uh, kepada subscriber teman-teman ya oke okay. teman guys ini baru coba perdana pertama kali kita ngobrol di depan kamera <ketawa> nyapa teman-teman yang mungkin khususnya dengan beda tema yang biasanya tema yang makanan ya atau minuman <ketawa> street food Nah dan kali ini ya berhubung mungkin ramadan ya puasa dan ya pasti ini uh, kontennya agak kosong ya uh, untuk vlog kuliner ya nantikanlah mungkin beberapa hari lagi saya akan upload mungkin dari daily vlog dan mungkin uh, apa ya kayak kuliner-kuliner yang percapan uh, lebaran ya Oke okay. ya bisa berkata-kata lagi guys tuh jadi udah sampai guys Alhamdulillah Udah sampai di ya, bukan studio sih, kayak apa ya? <laughs> basecamp lah, ya, basecamp kecil-kecilan guys Iya hmm, yeah. Oke okay, guys, jadi mungkin cukup ini dulu ya Jawaban uh, terima kasih saya Untuk teman-teman Yang mungkin udah Support sampai saat ini mungkin kalau misalnya audionya kurang bagus, tuh di depan saya ada kipas angin ya. Eh, dimohon dimaafin. Yuk semangat, yuk semangat, semangat, semangat, semangat. Semangat berkarya. Semangat, guys. Semangat. Oke, mungkin ini cukup ini dulu ya. Jangan lupa di like, comment dan subscribe. Mungkin vlog dia vlog hari, daily, ya? daily vlog hari ini cukup ini dulu. Terima kasih sudah support selama ini. Mohon maaf jika konten-konten saya ada kesalahan dan kurang bagus mohon maaf player dan batin guys ya oke, okay. oke, okay. jangan lupa di subscribe sana-sana, dan nantikan video-video selanjutnya guys oke, okay. thank you guys ini mungkin langsung saya upload, edit dikit langsung saya upload guys terima kasih banyak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah